Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pemutakhiran data mandiri pada riwayat ubah profil. Bu adalah dinas pendidikan. Kalau instansi lain tergantung instansinya masing-masing. Kalau untuk guru eh, masukan unit verifikasinya adalah dinas pendidikan. Dengan cara ini diketikkan langsung dinas pendidikan kan ini di setelah itu dap seperti ini diklik siap itu disimpan Oke okay. nanti kita sudah masukkan unit verifikasinya setelah itu langkah selanjutnya adalah kita melakukan uh, update data untuk item-item uh, ini pada saat ini kita coba untuk melakukan update profil ini diklik, ini terus nomor HP. Selanjutnya ada email dinas pribadi yang dimaksud dengan email dinas pribadi. Ini adalah email uh, yang dikeluarkan oleh Kominfo yang berakhiran.go.id. Seperti ini yes. biasanya, uh, email ini kita harus kita daftar dulu ke Kominfo. Nanti, Kominfo akan memberikan email email emailnya cuman waktu pendaftaran itu biasanya tidak langsung otomatis kita menunggu uh, 1-4 hari bahkan lebih pengajuan itu ini boleh kita kosongkan saja karena memakan waktu berhari-hari tergantung dari orang banyak, berapa banyak orang yang mengajukannya kalau sudah kita klik simpan selanjutnya kita isi data pendukung pendukung itu seperti nick kan nick kita, terus nomor KK kita, nomor kartu keluarga kita juga dimasukkan, terus agama kita dengan cara pilih ini, misalnya Islam, terus lokasi kerja, setingkat kecamatan. Ini caranya adalah ini e, caranya ini kita dihapus terlebih dulu, terus diketikkan, ketikan, di sini akan langsung otomatis muncul di sini, misalnya. List. ini akan langsung muncul pilih, klik di sini, selanjutnya nomor akta kelahiran, ini sesuaikan dengan arti kelahiran kita masukkan nomor akta kelahirannya, terus nomor MPWP kita terus tanggal MPWP, silahkan dilihat di kartu mpwp nya tanggal berapa tanggal PP kita terus nomor bjs ini bjs kita, silahkan dimasukkan nomor bjs nya ini nomor terus nomor nya ini silahkan dilihat di kartu taspennya terus tanggalnya tanggal berapa silahkan dimasukkan nomor TAPERA nomor TAPERA ini sebenarnya kita eh, PNS biasanya sudah otomatis terdaftar di TAPERA ini cuman eh, biasanya banyak yang belum membuat akunnya atau belum registrasi risar apanya data kita sudah terdaftar di TAPERA bagaimana cara membuat akunnya silahkan eh, Bapak Ibu masuk ke situs www.sitara.tapera.go.id silahkan daftar di sana silahkan daftar nanti baru kita dapat melihat nomor eh, TAPERA kita selanjutnya adalah eh, kantor pembayaran gaji KPPN atau kantor pembayaran gaji ini adalah khusus di daerah biasanya itu BPKAD Badan Pengelola Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini cara merubahnya ini kita hapus terlebih dulu Silahkan dihapus semuanya Silahkan diketik bah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini yang khusus di Uh, provinsi riau mungkin tempat lain apa nama-apanya nama kantornya ini yang surya namanya BPKAD yaitu badan pengelolaan keuangan dan aset daerah silahkan dipilih terus ini kelas jabatan kelas jabatan ini pengisiannya adalah bentuk angka bagaimana cara menentukannya eh uh, silahkan dibuka tak baru ketikan uh, situs namanya Uh, si kejap .dkn .go .id. silahkan enter di sini ada menu kamus silahkan pilih kamus terus pilih kamus kelas jabatan fungsional ini yang bagi jabatan fungsional dan kalau struktural silahkan pilih struktural kalau pelaksana silahkan pilih pelaksana Misalnya, contohkan guru-guru otomatis masuknya adalah kelas jabatan fungsional. Silahkan di klik disini, diketikkan nama e jawatannya. misalnya contohkan misalnya atau kesehatan dokter, anak-anak, dan lain-lain. Misalnya, kita guru, silahkan ketikkan guru, terus di klik pencarian. Oke. Okay di di sini akan munculkan guru ahli pertama. Kelas jabatannya adalah 8. Karena kita menentukan e, kita guru ahli pertama yang silahkan dilihat di apanya? Di SK. SK-nya, SK terakhirnya. Biasanya 3 3A dengan 3B itu biasanya guru ahli pertama. Jadi kelas jabatannya adalah 8. Eh uh, guru ahli muda biasanya ini adalah uh, 3C dan 3D rasanya sampai ke guru utama ini kelas jabatannya 13. Guru madya 11 eh uh, muda 9 dan pertama itu ada 8. Maka karena saya baru 3A maka saya masukkan adalah kelas jabatannya 8, silakan kita kembali ke sini kalau sudah ketemu, masukkan angkanya ke kelas cepatan kita kalau sudah, silakan klik simpan oke, ini sudah berhasil kita ubah, silakan kembali ke sini Terakhir. kalau seandainya kita sudah selesai melakukan proyek ubah profil ini, maka secara otomatis uh, warnanya akan berubah jadi warna hijau jadi ini menandakan kita sudah selesai di sini juga ada tulisan tanda selesai Demikianlah video tutorial kita pada kesempatan hari ini Terlebih kurang saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh